Baiklah para sahabat di manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita ke unggahan pertama para sahabatnya Kita lihat ada unggahan spesial banget dari Ayah Kejora Di aku pribadinya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto bersama AAB nih para sahabat ya Wah terlihat sangat keren dan ganteng banget nih Tentunya laki-laki hebat di keluarga dari Lesli para sahabat ya dalam postingan tersebut Ayah Kejora menuliskan sebuah kalimat caption di situ dua g kata Ayah Kejora pasabat ya, yakni tentunya dua ganteng wow <gifat> memang cute banget pasabat dari Ayah Kejora yang mudah-mudahan kita selalu mendoakan buat Ayah Kejora selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan amin ya robbal alamin. Dalam postingan Ayah Kejora tersebut tentunya banyak sekali respon dan tanggapan serta komentar pasabat ya tak lain tentunya dari Anak kesayangan ayah Kejora Dede LSD Kejora situ mengatakan 2GO oh, WKWKWK WK, katanya ya <gifat> Memang cute banget nih persahabat Dede baru komentar 2GO oh, katanya ya tentunya Dua ganteng banget nih persahabat ya. Ada juga komentar dan tanggapan Dari Om Kevin Disitu mengatakan dalam kolom komentar Keren keren keren Katanya persahabat ya Wow sampai jika kali nih bilang keren kepada postingan foto ayah kecil orang persabat, ya yang ternyata sangat keren banget nih tentunya mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada keluarga Les ya robal alamin. Kebunghaan selanjutnya persahabat kita lihat ya ada yang spesial juga nih ketika di acara lida ini momen bahagia banget buat kita ya yang tentunya malam hari ini di bilar tampil memberikan kejutan vitamin bahagia buat kita semua. tentunya ini momen spesial banget. lesti dan bila tentunya saling merangkul, warsabat ya. wow kita lihat ke postingan selanjutnya. tuh udah deh lesti langsung dirangkul warsabat ya oleh abang bilar tuh. tentunya dituntun ke tempat duduk juri nih. Oh, perhatian banget dari abang Mi kepada calon istri pasahabat, ya tentunya memang Rizky Bilar tentunya sayang banget sama diri Lesti. Sampai tentunya bentuk perhatiannya aja selalu diberikan kepada diri. yang mudah-mudahan hubungan mereka selalu diberikan kelancaran kebahagiaan sampai menuju ke pelaminan. Kita sebagai fans selalu mendukung pasahabat, ya tentunya kita fokus sama tujuan, yakni Lesti dan Bilar bersatu pasahabat, ya ini. Mudah-mudahan tentunya kabar baik dan kabar bahagia secepatnya kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya juga persahabat kita lihat juga sebuah unggahan nih. Ini tentunya momen sedih terharu banget persahabat ya. Tentunya ketika melihat diri LST menangis persahabat di acara lidah. Tentunya membuat kita ikut sedih dan menangis juga persahabat ya. Apalagi Rizky Bilar Yang ada di samping dedek Lesti mencoba untuk tentunya melakukan perhatian di persahabat ya. Ketika Lesti menangis Ini sungguh luar biasa banget dari perhatian Rizky Bilar Yang selalu tentunya membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan juga tentunya hubungan mereka yang mereka benar selalu tentunya mendapatkan kebahagiaan amin ya global, alamin dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan respon yang positif dari para fans. Salah satunya di sini dari akun Herlina Rahayu73 disitu mengatakan dalam kolom komentar, Bilar gak bisa lihat Lesti sedih, good man, he is always support anytime the best. Wow para sahabat ya, support yang tentunya luar biasa banget dari fans untuk idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Keunggahan selanjutnya ada momen spesial juga persahabat ya Kita lihat aja ketika Abiramzi Tentunya menyampaikan kembali Yang mana tentunya bertanya kepada Rizky Bilar Persahabat ya Kata Abiramzi tentunya mengatakan Insya Allah kalau Allah mempertemukan Lesti dan Rizky Bilar Tentunya ketika menikah Ini persahabat ya Tentunya Rizky Bilar siap enggak untuk Menggantikan ayah kejora, yang tentunya ayah kejora adalah cinta pertama dari LST bersahabat, ya, dengan sikap dan tanggap. Rizky Bilar menunjukkan jawaban yang sungguh luar biasa banget, bersahabat, ya. Kita semakin bangga dengan jawaban Rizky Bilard. Dalam tentunya, pertanyaan dari Abi Ramzi bersahabat, ya, Rizky Bilar menjawab tentunya. Rizky Bilar tentunya bukan segera menggantikan tapi meneruskan persahabat ya ini kata-kata yang sungguh luar biasa banget karena ayah tentunya tidak bisa digantikan persahabat ya Rizky Bilar hanya bisa meneruskan tentunya perjuangan dari ayah keciora yang selalu membimbing menemani lastik keciora dari nol sampai menjadi bintang itulah jawaban yang sangat luar biasa yang diutarakan oleh Rizky Bilar tentunya kita semua Farah fans semakin bangga semakin bahagia para yang mendengar jawaban yang sangat luar biasa banget dari Abang Bilar postingan tersebut juga tentunya banyak sekali menuai pujian para sahabat dari Farah fans yakni salah satunya kita lihat aja dari akun endang calon mertua saya 87 itu mengatakan Suka banget dengan jawaban abang, dipertegas lagi bahwa bukan menggantikan tapi meneruskan. Hashtag mati idaman gue banget Wow, persahabat ya, respon memang yang sangat luar biasa banget dari para fans yang selalu mendukung, baru ya, buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Ada juga tentunya komentar lain persahabat dari akun dwinia7 di situ mengatakan dalam kolom komentar, Amin setuju yang dikatakan Bilar, dia tidak akan bisa menggantikan sosok ayah Lesti, tapi meneruskan perjuangan bapak untuk membimbing dan menjaga Dedek. Salut sih jawabannya dewasa banget tuh, sahabat ya. Respon-respon dari para fans memang luar biasa banget. Mudah-mudahan kita selalu kompak dan solid mendukung Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Tunggu saja info dan kabar terbarunya. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini. Persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.